Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini tentunya bangunin akan memberikan informasi terbaru Seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Kita ke kabar dan keunggang pertama persahabat dan spesial Yang dan terbaru dari papa Daniel sahabat dia keunggang di pribadinya Babel mengunggah sebuah postingan foto keren dan gagah. Persahabat, ya, wow, luar biasa. Ini adalah calon mertua dari Dede Elasti Keciora. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran terus untuk keluarga Rizky Dilar. Dalam postingan tersebut juga, pada Daniel menunjukkan sebuah kalimat caption persahabat, ya. Jumat bubaruk semoga dipermudah urusan kita hari ini. Dikabulkan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua. Amin. Itulah kalimat yang sungguh luar biasa, persahabat ya doakan juga untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, amin ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari Om Kevin. Diaku pribadinya mengunggah sebuah postingan foto bersama ayah kejora, persahabat ya terlihat. Dari raut keduanya sangat bahagia, tersahabat ya. Wow, kita juga melihatnya. Tentunya bahagia banget, tersahabat ya. Doakan juga untuk kedua lelaki hebat ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam persinggahan tersebut juga. Om Kevin sebuah kalimat caption juga, tersahabat ya tertuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya di hari Jumat yang penuh berkah? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa persahabat ya, tentunya dalam persingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Salah satunya dari aku, Nurbayanti, emak magisrek mengatakan dalam kolom komentar. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah Om Kevin dan Ayah Kejor mudah-mudahan dikasih kesehatan dan dikasih kelancaran semua segalanya. Amin, itulah doa terbaik. Dari fans, para sahabat ya Yang selalu mendoakan, selalu mensupport Selalu mendukung untuk Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga Tentunya ada kabar yang bahagia Yang paling kita tunggu-tunggu para sahabat ya tentunya Video di channel Youtubenya Rizky Bilar Para sahabat ya baru saja di up Tentunya video romantis Lesti tentunya mengendarai mobil mewahnya Rizky Bilar, ya, sahabat, ya. luar biasa. Kita melihatnya deg-degan ya Karena Lesti ketakutan untuk mengendarai mobil mewahnya Bang Bilar, sahabat, ya Tentunya ketakutan tidak Lesti ini membuat samping mobilnya Bang Rizky Bilar lecet ya. Dan ada yang romantis, Lesti meminta maaf kepada Bang Rizky Bilar, tetapi Rizky Bilar tentunya memaafkannya. persahabat ya udah gak apa-apa, kata Bang Bilar dengan kasih senyuman manja kepada Dede Lesti Kejora. Luar biasa, keromantisan kemesraan, dan kedekatan dari Lesti dan Bilar membuat kita semakin bahagia dan bangga. ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Postingan tersebut juga telah di post kembali oleh akun Instagram virus.Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan persahabat "Ya, gak apa-apa, Ferrari lecet." Yang penting bukan calon bininya, tuh persahabat ya. Memang luar biasa banget, tentunya keromantisan dari hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk rangkaian acara pernikahan mereka. Dan berikutnya juga persahabat ya, ada momen spesial juga yang kita dapatkan. Ini ada momen cute Lesti ke juara ketika Tentunya membawa mobil mewahnya Rizky Bilar Dengan gregetnya Lesti menarik baju Dari abang Bilar prosahabat. ya Luar biasa Tentunya melihat momen-momen seperti ini Membuat kita semakin bangga dan bahagia ya, Kita hanya bisa Mendoakan yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Yang mana tentunya Lesti dan Rizky Bilar bersama Kak Yati Octavia Para sahabat, ya, ini tentunya membuat kita bangga juga Alhamdulillah, Lesti dan Rizky Bilar dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat Para sahabat, ya, postingan tersebut juga telah di kembali oleh Hakun Havel Kota Sultan Ada sebuah kalimat yang dituliskan juga lewat caption Masya Allah selalu dikelilingi orang-orang baik Insya Allah Leslar bisa mengikuti jejak mereka Amin Tentunya kita bahagia dan bangga melihatnya Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Leslie dan Rizky Dilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya nih Pak sahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Kabar terbaru dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Terdapat dengan channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Dilan. Mungkin informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.